selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Aris di bulan Maret tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Aris di bulan Maret tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil Kartu hubungan asmara seorang Aris di bulan Maret tahun 2021 jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, ini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan melalui Selang Aris di bulan Maret tahun 2021. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan. Selanjutnya, support energi kepada hubungan asmara selama Aris di bulan Maret tahun 2021.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 Ten of sword ataupun 10 pedang. Secara umum, ten of sword itu diartikan sebuah pengkhianatan yang didapatkan dari orang-orang terdekat dan dari dalam diri sendiri yang berdampak negatif kepada kesehatan. Dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Aris di bulan Maret tahun 2021 kesehatannya mengalami sedikit penurunan yang dimana di sini dikarenakan seorang Aris mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang terdekat, orang yang disayang, orang yang dicintai bahkan dari dalam diri sendiri. Dan di sini akan menjadi beban pikiran kepada seorang aris yang dimana sini seorang aris belum mempercaya pengkhianatan yang ia dapatkan sehingga berdampak negatif kepada kesehatannya dan untuk support energinya adalah page option secara umumnya page option itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan Seorang Aris mendapatkan pengkhianatan di bulan Maret tahun 2021 yang membampak negatif kepada kesehatan Dan di sini seorang Aris akan mendapatkan support energi masukan serta doa Dan dorongan dari anak Aris sendiri ataupun anak saudara Aris sendiri Dan kartu kesimpulannya adalah The Secara umumnya The Moon itu diartikan hal-hal yang menjadi kemungkinan terjadi Hal-hal kemungkinan yang akan terjadi Kemungkinan yang akan terjadi di dalam kehidupan dan jika kartu kita gabungkan dengan kesehatan seorang Aris di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang Aris di bulan Maret tahun 2021 kesehatannya akan menurun karena akan mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang yang ia sayang, ia cintai sehingga menimbulkan beban pikiran yang berdampak negatif kepada kesehatan dan di sini seorang anak Aris akan selalu mendukung, mensupport seorang Aris agar berjuang lebih bagus untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dan untuk kartu keuangannya adalah 9 Nine of Pentacles ataupun 9 koin secara umum Nine of Pentacles itu diartikan kondisi berkecukupan dan apapun yang ia lakukan akan membuahkan hasil yang maksimal kepada keuangan dan disini menggambarkan untuk keuangan colang aris di bulan Maret tahun 2021 keuangannya mengalami peningkatan yang dimana sini dikategorikan kondisi keuangan colang aris di dalam kondisi berkecukupan, dan apapun yang dilakukan serta dikerjakan seorang aris di bulan Maret akan membuahkan hasil yang maksimal kepada keuangan, mendongkrak keuangan, serta memberikan aura yang positif kepada kehidupan dan keuangannya. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang aris membuka pintu rezeki dengan cara suka berbagi kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dan untuk support energinya adalah Queen of One secara umumnya queen of Wan itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan di sini menggambarkan keuangan seorang aris di dalam kondisi berkecukupan dan apapun yang ia lakukan serta yang ia kerjakan akan membuahkan hasil yang maksimal berdampak positif kepada kehidupan dan keuangan yang dimana di sini seorang aris akan didukung serta didoakan dari pasangan aris sendiri dan di sini tidak tertutup kemungkinan juga bahwasanya seorang aris Mendapatkan keuangan yang meningkat dengan tujuan untuk membahagiakan keluarga ataupun pasangan Aris sendiri. Dan jika kartu demun kita gabungkan dengan keuangan seorang Aris, di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang Aris di bulan Maret tahun 2021 di dalam kategori keuangan, yaitu kondisi keuangan yang berkecukupan dan apapun yang ia kerjakan akan membuahkan hasil dengan tujuan membahagiakan sebuah keluarga, membahagiakan seorang pasangan, serta di sini seorang Aris akan mendapatkan doa dari pasangan Aris sendiri untuk kartu tukar pekerjaannya adalah Ace of One secara umum Ace of One itu diartikan permulaan awal mula ingin memulai ingin mencoba hal yang baru dan ingin menata kembali pekerjaannya di bulan Maret tahun 2021 dan untuk kartu pekerjaan seorang aris di bulan Maret tahun 2021 di sini menggambarkan seorang aris ingin memulai sesuatu hal yang baru, seorang aris ingin mencoba pekerjaan yang baru, yang dimana di sini tujuannya untuk mendongkrak kehidupan, mendongkrak keuangan, serta mendongkrak finansial seorang aris sendiri, dan di sini juga bisa digambarkan bahwasanya seorang aris akan mendapatkan pekerjaan yang baru di bulan Maret tahun 2021 yang berdampak positif kepada kehidupan dan tidak tertutup kemungkinan juga bahwasanya seorang artis akan membuka usaha tambahan usaha sampingan yang tujuannya untuk meningkatkan kehidupan dan keuangan seorang artis di bulan Maret tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan di sini menggambarkan seorang aris akan mencoba hal-hal yang baru di dalam kategori karir dan pekerjaan. Seorang aris akan menata kembali pekerjaannya. Seorang aris akan mendapatkan pekerjaan yang baru, yang dimana di sini tujuannya untuk membahagiakan sebuah keluarga dan membahagiakan pasangan, serta di sini tujuannya untuk meningkatkan kehidupan. Dan di sini, seorang aris akan mendapatkan doa dorongan dari sebuah keluarga dan dari pasangan aris sendiri. Dan jika kartu demun kita gabungkan dengan kartu karya pekerjaan seorang Aris di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang Aris di bulan Maret tahun 2021 yaitu seorang Aris akan memulai hal yang baru dalam kategori pekerjaan, membuka usaha yang baru dengan dorongan support serta doa dari keluarga dan dari pasangan Aris sendiri. Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Six of Cups ataupun enam piala, secara umumnya, Six of Cups itu diartikan terbuka kepada orang lain, suka berbagi pengalaman kepada orang lain, suka berbagi ilmu kepada orang lain, suka mencurahkan isi hati kepada orang lain yang berdampak positif kepada hubungan asmara, dan di sini tidak tertutup kemungkinan suka memberikan kejutan kepada orang lain. Dan di sini digambarkan untuk... Hubungan asmara seorang Aris di bulan Maret tahun 2021, seorang Aris akan mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan hubungan asmara di bulan Maret tahun 2021, yang dimana di sini seorang Aris suka berbagi cerita kepada pasangan, orang lain suka curhat kepada orang lain yang berdampak positif kepada hubungan asmaranya, dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Aris suka memberikan kejutan serta seorang Aris akan mendapatkan kejutan dari seorang pasangan yang berdampak positif kepada hubungan asmara aris sendiri yang disini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya kepada seorang aris yang masih single akan mendapatkan pujian hati tambatan hati di bulan Maret tahun 2021 yang tujuannya untuk melakarkan kaki ke jenjang yang lebih serius dan untuk support energinya adalah kenaik of cup Secara umumnya kaukap itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Aris di bulan Maret tahun 2021 mendapatkan keharmonisan kebahagiaan yang dimana di sini suka berbagi pengalaman suka berbagi cerita kepada pasangan yang berdampak positif kepada hubungan asmaranya dan di sini seorang Aris akan mendapatkan kejutan serta memberikan kejutan dari pasangan yang didukung oleh seorang sahabat kerabat ataupun orang-orang terdekat aris sendiri dan jika kartu temun kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang aris di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada aris di bulan Maret tahun 2021 adalah hubungan asmaranya semakin harmonis bahagia dan kepada aris yang single kemungkinan yang akan terjadi adalah seorang aris akan mendapatkan pujaan hati untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius dan mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara yang didukung oleh orang sahabat serta orang-orang terdekat Aris sendiri. Dan untuk angka keberuntungan seorang Aris di bulan Maret tahun 2021 itu berada di angka 10, 19, 91, 16, dan 68. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Aris di bulan Maret tahun 2021. Semoga bermanfaat.